Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Starih di Dewi Pesentang Madrasah Yang dikemas dalam MTSN 7 Rusungnya Selatan Ikuti liputannya. Tenaga kependidikan Madrasah Selanoyah Negeri 7 Rusungnya Selatan sejak hari ini mulai menyerahkan ijazah Untuk alumni tahun pelajaran 2021-2022 Di ruang tata usaha Madrasah Kepala Urusan Tata Usaha MTSN 7 Lusungan Selatan, Hajar Israbyah SOSI mengatakan penyerahan ijazah dilayani langsung oleh staf TU MTSN 7 Lusungan Selatan secara bergiliran dengan tujuan untuk mengurangi kerumunan saat pengambilan dan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan. Lebih lanjut dikatakannya, sebelum dilakukan penyerahan ijazah, pihak madrasah telah mengirimkan pemberitahuan secara resmi kepada para alumni melalui WhatsApp grup alumni MTSN 7 Lusungan Selatan tahun pelajaran 2021-2022. Senada dengan hal tersebut, Kepala MTsN 7 Losong Selatan, Jamjuri SAG MPDII menyampaikan, ia telah memberikan tugas khusus kepada salah satu staf TU untuk menangani masalah penyerahan ijazah agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara tertib. Saat dimintai keterangan di ruang kerjanya Senin 5 November 2022, Jamjuri mengatakan sebelumnya pihak madrasah telah memberikan tugas kepada salah satu Dewan Guru untuk menyelesaikan penulisan ijazah kemudian menunjuk salah satu staf TU untuk menangani penyerahannya, sehingga diharapkan tidak ada kesalahan dengan melakukan sidik jari para alumni, karena apabila ada kesalahan sedikit saja, maka akan berdampak fatal terhadap ijazah para alumni. Kamat juga berpesan kepada para alumni, agar ijazah yang sudah diterima untuk segera dilaminating guna mencegah kerusakan terhadap ijazah, dan juga difotokopi untuk arsip madrasah dan arsip pribadi masing-masing. Sementara salah satu alumni ITS Enduro Selatan Ahmad Muzakir mengungkapkan dirinya sangat senang sudah mendapatkan ijazah dan akan merawat serta menjaganya dengan baik. Sampai jumpa di Selatan Saya kerja dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.